Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan cancer di bulan April tahun 2021. Namun buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik sebelum kita ke ramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu. Bahwasanya ramalan ini bersifat umum, tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Cancer di bulan April tahun 2021. Untuk persingkan waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer. Di bulan April tahun 2021, selanjutnya kita akan mengambilkan keuangan seorang cancer di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan pekerjaan seorang cancer di bulan April tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan hubungan asmara seorang cancer di bulan April tahun 2021 jika kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer di bulan April tahun 2021 pertama support energi kepada kesehatan selanjutnya support energi kepada keuangan selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan selanjutnya support energi kepada hubungan asmara seorang cancer di bulan April tahun 2021 jika support energi sudah kita dapatkan ini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Cancer di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk kesehatan seorang Cancer adalah four of sword ataupun empat pedang secara umumnya four of sword itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri dan di saat semuanya sedang terganggu lakukanlah refleksi diri jadi di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang cancer di bulan April tahun 2021 kesehatannya mengalami penurunan yang dimana sini dikategorikan ataupun dikarenakan seorang cancer terlalu kelelahan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan dan disini disarankan kepada seorang cancer agar merefleksikan diri menenangkan diri menenangkan pikiran ataupun yang disebut waktu untuk berlibur agar kesehatannya lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang lebih dekat dengan cancer sendiri dan disini menggambarkan Kesehatan seorang Cancer sedang menurun di bulan April tahun 2021 yang dimana disini disarankan kepada seorang Cancer untuk menenangkan diri merefleksikan diri yang dimana disini didukung disupport serta dimotivasi dan diberikan masukan oleh sahabat dan orang-orang terdekat Cancer sendiri dan untuk ke kesimpulannya adalah Debt secara umumnya Debt itu diartikan perubahan transformasi siklus dan jika kartu dend kita gabungkan dengan kesehatan seorang cancer di sini menggambarkan kesehatan seorang cancer akan menurun di bulan April tahun 2021 namun di sini bila mana seorang cancer melakukan piknik melakukan liburan untuk menenangkan diri yang didukung oleh sahabat serta diberikan masukan oleh rekan rekan maka di sini transformasi kesehatan perubahan kehidupan akan dirasakan seorang cancer di bulan April tahun 2021 dan tukar tujuh uangannya adalah seven open pentacle ataupun tujuh koin. Secara umumnya seven open pentacle itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan, melihat masa depan, melihat peluang yang ada serta melihat harapan yang ada. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Cancer di bulan April tahun 2021. Keuangan seorang Cancer akan meningkat di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer selalu menatap masa depan, melihat ke depan, melihat peluang yang ada, melihat harapan yang ada. Dan di sini juga dilambarkan bahwasanya seorang Cancer pandai mengambil sebuah peluang, mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah harapan, yang dimana di sini bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan di bulan April tahun 2021 dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang cancer akan mendapatkan satu rezeki yang tak terduga ataupun yang tak disangka-sangka oleh seorang cancer yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansial cancer sendiri dan untuk support energinya adalah Queen Swords secara umumnya Queen Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan keuangan seorang Cancer meningkat di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini seorang Cancer pandai melihat sebuah peluang usaha, dan di sini dikategorikan seorang Cancer akan mendapatkan terus kita terluka atau yang tak disangka oleh seorang Cancer, yang dimana di sini berkat doa, dukungan, dan motivasi dari pasangan Cancer sendiri. Dan jika kartu dan kita lakukan dengan keuangan seorang Cancer, di sini menggambarkan. Perubahan kehidupan, transformasi kehidupan, perubahan keuangan serta transformasi keuangan akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan April tahun 2021 Yang dimana disini selalu didukung, dimotivasi serta didoakan oleh seorang pasangan cancer sendiri Dan untuk kartu, karir pekerjaannya adalah four of one ataupun empat tongkat secara umumnya four of one itu diartikan tentang tujuan hidup arah langkah yang dilakukan serta arah tujuan hidup serta langkah hidup yang akan ditentukan dan di sini bisa dikategorikan mendapatkan tawaran pekerjaan membuka usaha yang lain membuka usaha sampingan usaha tambahan yang berdampak positif kepada kehidupan dan disini menggambarkan, kepada karir pekerjaan seorang Cancer di belakang April tahun 2021, Di sini karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini kelihatan seorang Cancer melakukan satu langkah, yang dimana tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan kesuksesan serta kebahagiaan ataupun peningkatan kehidupan di bulan April tahun 2021 dan di disini juga seorang cancer akan melakukan sebuah usaha menambah usaha ataupun usaha sampingan yang dimana sini akan mendongkrat keuangan kehidupan seorang cancer yang didukung dengan Seven of Pentacles yaitu satu poin melihat harapan untuk meningkatkan kehidupan di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles Secara umumnya, final itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, yang di mana di menggambarkan karir seorang Cancer tidak akan mengalami perubahan di bulan April tahun 2021. Namun di sini seorang Cancer melihat satu peluang dan mengambil satu peluang serta membuka usaha tambahan yang dimana disini tujuan untuk meningkatkan kehidupan keuangan yang dilumung penuh oleh pasangan cancer sendiri dan jika kartu to kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang cancer disini menggambarkan transformasi perubahan hidup akan dirasakan oleh seorang cancer di bulan April tahun 2021 yang dimana sini seorang cancer mengambil satu peluang yaitu membuka usaha sampingan yang dapat mendongkrak kehidupan keuangan yang didukung serta dimotivasi serta didoakan oleh pasangan cancer sendiri dan untuk nya adalah 4 of cup ataupun 4 piala. Ya, cara umumnya, 4 of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan kembali dengan lebih jernih. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Cancer di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, yang dimana sini dikarenakan seorang Cancer akan mempertimbangkan kembali hubungan yang bersama pasangan dengan matang-matang ataupun dengan pikiran yang lebih jernih. Di sini digambarkan satu itu ada di depan seorang cancer seorang cancer melihat satu kebaikan melihat satu peluang yang diberikan oleh pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan April tahun 2021 dan di sini tiga kak berarti menandakan keburukan telah disingkirkan oleh seorang cancer dari depan seorang cancer mengenai seorang pasangan yang di mana di sini akan tercipta keharmonisan keromantisan serta kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Cancer akan lebih bahagia di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini seorang Cancer menimbang kembali hubungannya dengan pikiran yang jernih serta melihat satu kebaikan yang diberikan oleh pasangan yang dimana sini seorang orang tua cancer orang tua pasangan akan selalu memberikan support dukungan kepada seorang cancer untuk mempertahankan hubungan asmaranya lebih bagus di bulan April tahun 2021 dan jika kartu kakudet kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang cancer disini menggambar dan perubahan transformasi kehidupan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang cancer dimana disini akan tercipta kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua cancer serta orang tua pasangan cancer sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang cancer di bulan April tahun 2021 itu berada di angka 4 47, 74, 44, dan 48 baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan cancer di bulan April tahun 2021 semoga bermanfaat